Bapak ibu silahkan dibaca semua ya, yang di blok kuning dan yang blok merah ini. Yang ini tampilan dari kartu akun ya, informasi pertama kali pendaftaran. Dan yang ini adalah bukti pendaftaran ketika kita sudah mengakhiri proses pendataan tadi ya. Ini riwayat kerja. Dan...